Jadi sini kelihatannya serupa, tapi nggak sama. Dan perbedaan harganya jauh banget. Hello everyone, how you doing? Welcome back on Mathwatch YouTube channel. Still with me, Theo. Di video kali ini, gue akan bahas salah satu permintaan dari kalian. Gue lupa kemarin namanya siapa. Bahas soal asli and KW apa itu stay tune ya dari box ini kalian pasti udah tahu dong ini bukan yang legit langsung aja dibuka ya hmm. boxnya pakai rugos man tapi kayunya keren loh sebenarnya solid cuma sayang dipakai jam-jam beginian, wah, <tuh> Ada begini juga, sih. Kalian pasti udah tahu, kan? Ini apa? Um, ini sebetulnya Rolex Submariner dengan model 1160LV. Sama nggak? Kira-kira beda banget. Nah, ini yang bakal gue bahas: This is the fake one, and yang gue pake punya gua ini the real one serupa tapi nggak sama langsung aja dari color ya. kalau Hulk yang the real one warna hijaunya emang keren tapi dia lebih ke dark ya dan untuk di insert bezelnya dia udah pakai sera chrome ceramics kalau kacanya sendiri juga udah dari sapphire anti reflektif coating kalau yang ini Entah sepertinya bukan keramik, tapi it looks like keramik. Dialnya warnanya greennya jauh lebih terang, lebih terang dibanding yang original. Dan perbedaan detail yang lain adalah di hands. Kalau handsnya ini stylenya Breguet style sama Mercedes hands ya untuk di jarum jam sama menitnya. Tapi di sini kelihatannya lebih tebel. Kalau yang di sini handsnya lebih tipis dan untuk detailing di tulisannya kayak ini ada judul Rolex ini kalau yang asli ini lebih uh, white ya lebih jelas kalau di sini lebih sedikit pudar dan dot markernya kalau yang KW ini lebih kecil dibanding yang asli agak sedikit lebih gede ya dot markernya untuk loom shotnya seperti apa nanti itu juga akan kasih loom shot buat kalian overall untuk case-nya hampir sama ya. di 40 mm dan untuk di ini insert atau di chaptering-nya. Kalau di sini jelas banget ada reference case number-nya ya. Reference case number-nya itu jelas banget terukir di sini sama ada tulisan Rolex Rolex Rolex. Kalau di sini gravirnya eh samar-samar sih nggak jelas dan reference numbernya entah ini pakai nomor berapa gue juga nggak kelihatan kalau di Rolex ini kan ada tulisan perpetual nah kalau perpetual itu kalau di jam-jam lain itu kan artinya tanggalnya kita nggak perlu setting selama lab year yearnya benar nah tapi kalau di Rolex yang dimaksud perpetual movement itu artinya berkelanjutan jadi maksudnya berkelanjutan nih, selama kalian pakai dia akan akan berputar terus kan berdetak berdetak terus nah itu maksudnya perpetual dan kalau yang namanya Oyster Oyster kan selama ini kita kenal Oyster itu is bracelet style tapi kalau dimaksud di Rolex itu adalah Case Ya, jenis case-nya Oyster jadi namanya screw back case-nya ini namanya Oyster kalau di jam lain mungkin namanya screw back dan untuk back case-nya by the way this is the real one and this is the fake one dan dia ada perbedaan ketebalan sama cutting-nya dikit ini cutting-nya kayak apa ya ketegasannya juga kurang kerapihannya juga kurang tapi di sini detailing-nya kelihatan banget dan untuk Cyclops-nya sendiri kalau di sini presisi ya presisi banget kalau di sini, di sini agak miring. Jadi kacanya ini Cyclopnya lebih ke samping dan date-nya lebih ke tengah. So kalian di sini lebih kelihatan banget deh komposisinya mana yang rapih, mana yang enggak. Ini perbedaannya. Dan untuk di marker di insert bezelnya sendiri juga ini lebih rapih dan enggak terlalu off white. Tapi kalau di sini agak berantakan sedikit, gede kecilnya juga enggak terlalu oke. Okay. Jaraknya juga nggak konsisten. Beda banget. Untuk background di, di sini juga ada perbedaan. Cutting di bagian crown guard-nya sama di sini juga beda. Sama ukiran di bagian crown-nya juga beda banget. Di sini untuk logo Rolex-nya kelihatan jelas sama gerigi-grigi yang ada di sini di crown-nya ini kelihatan cutting presisi kalau ini enggak konsisten. Dan perbedaan lagi untuk di bagian nya kalau si Rolex yang original ini rantainya kan untuk resizing, cuma digeser buka dan kalian cukup geser. Nah, ini kunci. Nah, kalau yang di fake-nya dari sini kelihatan hampir sama, bukanya juga susah lagi. Tapi di sini bukan digeser, tapi ada micro adjustment, pakai spring bar di sini, dan nggak ngerti ini gesernya, kayaknya harus dicongkel dulu. Oke, okay. nah sekarang rotating bezelnya, the real one, hmm. bisa dengarkan: crisp, solid, firm. presisi the fake one hmm bisa bedain kan sama sekali nggak firm masih ada sedikit apa ya kayak berasa longgar gitu loh nah ini nih kayak gini Oh ya yeah, by the way, untuk Rolex yang ini ini keluaran kurang lebih di tahun 2019 ya. Kalau untuk movement Rolex kaliber 3135, power reserve-nya kurang lebih 50 jam dan dia udah memiliki standar COSC atau chronometer ya. Jadi sini kelihatannya serupa tapi nggak sama. Dan perbedaan harganya jauh banget sih. Kalau yang fake ini mungkin untuk g shock yang paling murah aja nih let's say gue sebut masih lebih murah dia dan berbeda banget dengan yang ini. Mungkin kalian udah tau lah ini harganya berapa. Membutuhkan perjuangan. So buat kalian yang udah mulai merambah ke jam brand ini aku saranin hati-hati ya gitu aku saranin mungkin kalau ada temen kalian yang lebih tahu soal ini mending kalian ke lebih sering-sering ngobrol -sering sama mereka supaya kalian nggak kejeblos ya karena ini mungkin kalau untuk mata-mata yang belum terbiasa kelihatannya wah oke okay nih bagus murah yang penting modelnya oke okay, kelihatan looknya kayak gitu ya gue bilang sih ini Buang-buang dana ya Daripada lu buang-buang dana Mending dengan budget yang segitu Lu beli yang original Entah itu apa homage Itu masih lebih mending Ya Dibanding kalian beli KW Yang bener-bener Jiplak Tapi sebetulnya Ya nggak akan pernah sama Jadi Untuk dapetin ini Memang butuh perjuangan Sekiranya perjuangannya yang oke Untuk di sini homage Itu ada pilihan yang paling tepat Dibanding KW Well, gimana tadi asli KW yang udah gue bahas menarik kan? Emang sih kelihatan mirip, tapi tetap aja sih yang namanya KW tetap KW. So intinya kalian mau beli apapun, mau semurah dan semahal apapun hati-hati ya, check and recheck dulu sebelum memberi. Jadi jangan hanya tergiur murah kelihatan oke, okay, terus kalian beli. Mending beli jam murah tapi ori daripada beli KW. Oh ya, tetap jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, like, dan kalau ada pertanyaan langsung tulis di komen aja. Ya, mungkin di lain kesempatan gue akan jawab juga pertanyaan-pertanyaan dan dari kalian. Terus mungkin yang buat yang mau direview apa atau mungkin ada apa permintaan yang mau direview boleh. Ya, tulis di komen. Oke, okay, sekian dulu. See you on the next video. Bye.